Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini seperti biasa saya ditemani dengan seorang sanitarian dari Puskesmas Sumber Ringin Siapa beliau monggo diperkenalkan Terima kasih Perkenalkan nama saya Rahmawati, petugas sanitarian di Puskesmas Sumber Ringin Terus kali ini kita mau membicarakan masalah apa Mbak? Sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan berbagai penyakit muncul di lingkungan uh, Sebelum membicarakan sanitasi yang buruk Tentunya kita melihat sanitasi yang bagus dulu kayaknya ya Oh iya uh, Monggo silakan sanitasi yang bagus itu bagaimana oh, Sanitasi yang bagus itu seperti uh, tidak buang air besar sembarangan betul. Uh, uh, Yang kedua itu Menempatkan apa tank tidak berdekatan dengan sumber air bersih Dengan jarak sekitar 10 meter Betul. Uh, Yang ketiga mengolah sampah dengan baik Betul. Yang keempat itu uh, tidak ada selokan yang mamput Karena selokan yang tergenang dapat memicu berbagai penyakit vektor Seperti DBD, malaria, dan cipungunya Kemudian sanitasi sendiri itu mbak, yang terutama yang di lingkungan masyarakat yang terbanyak, yang istilahnya yang buruk itu dari sanitasi yang mana itu mbak? Uh, sanitasi yang buruk itu ya misalkan masyarakat masih buang air besar sembarangan hmm. seperti di sawah, di kebun gitu, terus masyarakat juga masih Uh, membuang sampah tidak pada tempatnya uh, terutama kayak membuang pampers terus pempersnya tidak uh, apa namanya tidak dibuang dulu kotorannya ke jamban langsung dibuang ke tempat sampah gitu jadi itu dapat mengakibatkan timbul betul, apa betul. berbagai penyakit nah, nah sekarang si ke pampers dulu ya ya Membuang pampers yang betul itu bagaimana? Oh, membuang pampers yang betul itu kotoran yang ada di dalam pampers, mm -hmm. kita bersihkan, buang ke dalam jamban, terus setelah itu kita ikat, buang ke tempat sampah. Gitu. Apa ndak perlu dikubur istilahnya? Oh, gitu. Pampers itu sebenarnya kita tidak boleh mengubur, mm -hmm. karena itu meskipun kita kubur tetap saja mencemari lingkungan sekitar yang terkena masyarakat eh. yang bertetangga gitu. kemudian selain pemperus mungkin ada sampah ya mbak ya? ya sampah itu yang betul pengolahan sampah itu bagaimana kalau di masyarakat itu? Oh, kalau di masyarakat itu sendiri e, mengolah sampah itu harus memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik oh. sampah anorganik itu seperti sampah basah, sisa makanan kalau anorganik itu kayak sampah plastik Apa, Pak? Nah, Kalau sampah plastik itu Yang baik diapakan Mbak Mungkin uh, di daur ulang yeah. atau Kalau tidak ada daur ulangnya mungkin Dikubur atau uh, yeah, <tuh> Kalau nah. sampah plastik itu sebenar, Sebetulnya itu uh, Masih belum dibolehkan untuk mengubur yeah. Karena jangka hmm. panjangnya akan berdampak ke apa kita sendiri gitu Pak nah, jadi salah satu cara itu harus didaur ulang dan kenapa didaur ulang biar lebih be, apa, bernilai ekonomis gitu Pak kalau sampah organik sampah organik itu bisa dijadikan pupuk kompos nah, untuk warga-warga yang punya pertanian itu tentang sampah ya. sekarang kita beralih tadi kan juga masalah jamban ya Mbak ya. Apalagi di puskesmas kita itu kayaknya sudah beberapa desa itu sudah ODF ya, ya, ya mungkin hanya tinggal sedikit yang ya. belum ODF ya, itu himbaunya gimana Mbak ke masyarakat uh, ke masyarakat itu Sebe gini Pak, Seben uh, sebenarnya kalau misalkan mau ODF itu, itu kita tuh melihatnya uh, apakah di dalam satu desa itu sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan, gitu Pak. Terus dan juga kita melihat perilaku gaya hidupnya masyarakat itu seperti apa. Jadi nanti bisa dikatakan ODF kalau mereka sudah mengubah perilaku hidup dan juga tidak buang air besar di sembarangan berarti dengan kata lain kalau desa itu mau ODF jadi kerjanya itu bukan hanya dari sanitasi ya, ya mungkin dari berbagai, berbagai pihak ya, berbagai juga pihak. berbagai program di puskesmas ya, jadi kayak promkes itu uh, juga berperan ya di ya, situ ya tugas wilayah tugas wilayah itu juga desa, gitu baru beberapa mungkin bulan atau tahun baru kita bisa A -a. untuk ke ODf itu Ia, betul ya. Sekali, Pak. Untuk selanjutnya kita ngomongin apa ini? Uh, penyakit lingkungan uh, yang diakibatkan, monggo, ya. Ya. Yang diakibatkan uh, oleh sanitasi lingkungan iya, betul, ya. Pak. Uh, kurangnya sanitasi buruk itu serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk itu dapat memicu berbagai penyakit hmm. seperti diare ispa, T.B, kecacingan hmm. dan dbd penyakit-penyakit yang diakibatkan dari sanitasi, lingkungan, yang, lingkungan buruk. yang buruk atau ya. sanitasi yang jelek ya, betul, Pak. kemudian untuk Supaya penyakit itu tidak merajalela, tentunya juga di sini juga dari berbagai pihak lagi, ya lintas program ya, lagi, ya. Uh, Jadi, uh, kita uh, perlu yeah. mengadakan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Yeah. Seperti podcast kayak gini, yeah, ini betul, mungkin Pak, tersampaikan uh, kepada masyarakat, uh, itu atau akan penyuluhan pada saat posyandu. Kalau kita mengadakan penyuluhan dalam masa pandemi sekarang ini kan masih dibatasi ya hmm. tentang jumlah peserta dan sebagainya hmm. Mungkin lebih efektifnya ya lewat ya, podcast, podcast ini Kemudian pesan-pesan apa mbak untuk masyarakat mengenai hmm. kesehatan lingkungan ini? saya untuk masyarakat uh, jika memang apa namanya tidak mau uh, sakit-sakitan karena selama ini masyarakat cuman mengenal penyakit yang berbahaya itu kayak jantung, diabetes, kolesterol padahal penyakit yang berbahaya yang sering disepelekan itu ya dari lingkungan kita sendiri kayak diare, ISPA, tibi Jadi kalau misalkan E, masyarakat tidak ingin sakit sakit seperti yang saya sebutkan tadi itu harus membiasakan menerapkan gaya hidup yang bersih kemudian mencuci tangan juga dengan sabun dan air ya, yang mengalir ya, ya, ya. setelah buang air besar ya. nah, itu juga sudah tidak ada lagi ya, ya mungkin itu saja hmm. ya. terima kasih demikianlah Pinjang-pinjang kita dengan petugas sanitarian Puskesmas Sumrungin Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tetap semangat